Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya para sahabat ya, akhirnya kita mendapatkan kabar bahagia, vitamin bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya para sahabat ya, Lesti Kejoran mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih di rumah yang dicancur Tentunya postingan foto ini membuat fans Leslar lovers Tentunya bahagia inilah pengobat rindu selama ini persahabat ya Akhirnya lesi kejurah muncul dan mengunggah foto terbarunya di laman aku pribadinya persahabat ya Dengan tampil cantik Terlihat sangat bahagia dari ratu wajah yang Leslie persahabat ya Mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan Amin Ya Rabbal Alamin dalam postingan tersebut juga di DLSD menurutkan sebuah kalimat caption yang sungguh luar biasa bijaknya Rasabat Yah mengingatkan kita untuk jaga kesehatan Di dalam postingan tersebut juga Rizky Bilar sang calon suami berkomentar Rasabat ya, ini cute banget nih Abang Bilar berkomentar Alhamdulillah udah inget password Instagram tuh, <tuh> Bikin ngakak persahabat ya, akhirnya dua bucin ini memberikan kebahagiaan di malam ini untuk kita semua para fans Leslar lovers. Selain Rizky Bilar juga persahabat ya, kita lihat ada komentar lain dari Agun Tevitri Fitri Di situ mengatakan dalam kolom komentarnya, Amin jero bal Amin sehat sehat selalu dedek sayangku luar biasa persahabat ya dukungan dari Tevitri yang selalu mendoakan untuk idola kesayangan kita. Selain si Kejora yang mengunggah sebuah postingan foto terbaru. Tentunya, sang calon suami pun, Rizky Bilar, mengunggah foto terbarunya. Persahabatnya bersama Sinaruto, anak kesayangannya nih, luar biasa senyum dari abang Bilar, membuat para fans, khususnya Mak Leslar, meleleh bahagia. Persahabatnya terlihat, tentunya idola kita ini sangat bahagia dan gembira. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga Bang Bilar menuliskan sebuah kalimat caption persahabat ya. Di dikatakan anak pertama yang kerjaannya molor mulu tuh persahabat ya langsung dikomentari oleh Bang Putra Siregar Disitu mengatakan pada banyak yang kangen nih. Wow tentunya kita kangen banget sama idola kita ini yang dua hari tidak ada kabarnya akhirnya muncul tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Rizky Bilar pun sahabat yang mengingatkan lewat caption yang tuliskan kembali untuk kalian semua jaga kesehatan ya. Tuh diingetin langsung oleh calon suaminya Lesti. Persahabat ya, untuk kita semua harus menjaga kesehatan dan kita doakan yang terbaik juga untuk idola kita, mudah-mudahan selalu diberikan sehat dan kebahagiaan. Selain tentunya Lesti dan Rizky Billar yang mengunggah sebuah postingan foto terbaru, Ayah Kejora pun bersahabat ya, turut memberikan kebahagiaan buat kita semua. Kita lihat akun pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto cantik dari Lesti, bersahabat ya. Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Sayangnya aku sehat-sehat-sehat semangat luar biasa, dukungan, doa, dan support dari Ayah Kejora untuk anak tercintanya." Tentunya tulus banget, persahabat ya. Mudah-mudahan keluarga Leslar selalu diberikan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut juga dibanciri komentar nih dari para fans, salah satunya dari akun virus Leslar, persahabat ya. itu mengatakan kesayangannya, warga Konoha, tuh, persahabat ya. <laughs> Memang tentunya Lesti dan Bilar adalah pasangan couple yang membuat kita semakin bangga. Prasabat, ya. Selain banyak prestasi, mereka juga selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Ke kabar selanjutnya, prasabat, kita lihat di sini ada kabar terbaru, bakal ada vitamin bahagia juga yang kita dapatkan. Baru saja diunggah para sahabat ya Informasi spesial Kabar spesial bahagia untuk kita semua Spoiler dikit ah Wkwk ngakak kocak ngeditnya haha ha, Itulah caption dalam postingan ini Para sahabat ya Ada vlog terbaru dari Channel YouTube-nya Youtubenya Dan Rizky Bilar para sahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya ada Kebahagiaan yang kita dapatkan Apalagi tentunya di sini Ngeditnya aja pakai Bahagia luar biasa pastinya ada konten yang sungguh luar biasa bahagianya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan spesial langsung dari Lesti dan Rizky pilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya untuk malam ini Para sahabat ya tetap lantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya Mungkin informasi di malam hari ini, persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.